patah patah patah patah patah, wuih, wuih, salah salah salah belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum